GBP USD bearish. Apakah berhasil rebound secara umum? Pada grafik 1 jaman, bias harian pergerakan GBP/USD terlihat berada dalam kondisi bearish, dan jika diperhatikan, harga sedang melakukan fase rebound. Perhatikan.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 Sebaliknya waspadai jika harga GBP USD terus bergerak ke bawah dan menembus level 1.37476 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1.37253. Sekian analisa forex untuk tanggal 9 September tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212